Kali ini kita akan membahas keputusan Lemon Pick Mia yang dianggap sok mide oleh netizen. Ya, pada match minggu ini Rrq Lemon Pick Mia saat melawan Evos Esports di match ketiga. Lemon mendapat hujatan dari netizen karena dianggap Mianya hanya beban. terlepas dari hujatan netizen kepada lemon para pro player menjelaskan bahwa yang dilakukan lemon itu bukan troll langsung masuk tengah-tengah war emang gitu main mia anjok malah dihujat anjing lemon tahu oh, dok, tolong itu emang emang kayak gitu anjing dia, dia nyari tuker satu atau enggak satu tuker dua satu mati satu tuker dua mati udah tuan iya oke ya, guys ya, yang di di war terakhir itu ya iya, itu kalau di war terakhir itu gimana menurut Max, itu Max itu sih barbarnya sih Lalu ngangkat, ngerti, terlalu, terlalu, terlalu, lemon sih terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, sih Kagak. terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, iya, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu,